Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang ganteng, yang cantik Terima kasih sudah datang di rumahnya Mas Rayan Mas Rayan mau apa ya anak-anak? Ulang -anak? tahun wow. okay. Uang Mari Abang, kita buka ulang tahun selesai. Mas Rayyan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya kita, kita baca doa ya anak buat mas Rayyan Biar mas Rayyan jadi anak yang syoleh Amin Bis, Baca baca yang bareng saya bareng-bareng ya Bismillah Hai yeah. yeah. Itu ya, mau apa? Berabad-beradon, kalian mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Berikanlah mas raya umur yang panjang, berikanlah mas Ryan anak yang soleha, yang pintar, yang cerdas, dan yang... Pada orang tuanya berguna untuk Nusa dan bangsa juga amin. agama. Amin amin ya Robert. Amin. Acara selanjutnya. Ini Oh menyanyikan Selamat ulang tahun. Oh ya siapa yang bisa nyanyi? Ma al Ayo, ayo, baca! Ayo, baca! Ayo, mas! Oh, iya, itu apa? Ada door prize dari Bapak bapaknya Mas Ryan. Siapa mau ngambil? Ayo, so ngambil nanti habis ngambil door prize langsung nyanyi. Oke, okay? ayo nyanyi nanti satu-satu ya. Tunggu, no, gua nggak apa masa bisa nyanyi mau nyanyi balon nyanyi pelangi, nggak apa-apa, Ya Mama bilang saya di sini menyanyikan lagu Mabruk Alfa Mabru buat Mas Rayan. Mabruk Alfa Mabruk. Ini, ini, ini, ini Ini, siapa? Ayuh, ayuh, mama, papa, papa Mama! mama. Ya. Untuk kasih ke rotan uh, ya, untuk ya. apa? Di dikasih ke pilih, pilih, pilih, Nanti kalau mau hadiah, urutan, urutan, buka ya. pilih, dan pilih. menyanyi, ya. hmm? Kino. aduh, aduh sayang, <laughs> jangan berdua jadi nggak enggak enggak liru dapatnya. Siapa? Coba Ayo, bila, siapa, bila lagi bila ya? ayo, siapa lagi lagi ayo Siapa harus ambil Ini Sama Capran <tuk> <aku>, nyambel dua kali, Ayo uh. nyanyan. Nyanyan dua, nyambel dua, nyambel ayo Ayo dua, nyambel dua, nyambel dua, nyambel dua, dua, nyambel dua, dua, nyambel dua, nyambel dua, dua, nyambel dua, dua, nyanyi dua, dua, dua, dua, dua, dua, Eh, cerita, kan oh, oh, oh, oh. eh ya. nanti kecil ayo ya selamat buat Rayane mengucapkan ulang tahun lalu apa mengucapkan ulang tahun ya ya mau nyanyi sini udah nyanyi apa selamat apa ya oke satu, dua, tiga, tadi ya. rupa-rupa warnanya Hijau kuning, kelapa, merah muda, dan biru negeri, malam, lusa, malam, malam, Ayo pinter, pinter. dan ayo. Solawatannya salah. Ayo. Kamu, kamu bukan Ayo, kamu udah ayo, ayo ayo ayo buat selamat selamat ulang tahun Moga panjang umur amin selamat ulang tahun nah, ya, semoga panjang selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, tekan selaman. tangannya Rayan, oh tangan Rayan kotor, salaman Rayan Selamat ulang tahun Ryan. Semoga panjang ke umur selalu. Amin, amin. ya Robel. alamin Alam. Alam. Ayo ya Amin. amin. Ucapin kamu gak mau nyanyi yang ucapin cepetan. Amin. Selamat ulang tahun Semoga panjang umur selalu. Oh! beram beram beram beram beram ini saya tadi beram tadi beram beram beram beram beram beram beram beram beram beram panjang beram beram beram beram beram beram beram beram beram beram Ayah, sama. Tenang, kita sama, sama, sama, tenang, huruf, ayo, terutama, ayo. Selamat tahun, Selamat tahun. Semoga kali yang jadi anak yang ya. Ayo. ya. Ya lagi mau selamat? Ayo sama itu. Eh, belum. ayo Ayo kita pandi. Ayo Tidak. Tidak Lihat. Lihatlah. Lihatlah. Lihatlah. selamat ulang tahun. Selamat rayan Selamat ulang tahun Semoga panjang selalu. Ya, Halo terkas. ya. ya. Aduh, eee, cara selanjutnya apa Ini, ya anak-anak? Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Rayan enggak mengucapkan terima kasih. Oh, iya Rayan mau bilang terima kasih nih. Terima kasih teman teman, terima kasih teman teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, subscribe. Bila nih ke? Bila nih kok? Jangan lupa subscribe. Sampai nih ya. Ada orang yang ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya. Yang lain aja Ayo nyanyi bareng-bareng terakhir buat nyanyi. Nyanyi terakhir buat terakhir. Yoy, nyanyi bareng-bareng ya. Apanya? Apa? Itu bukan nanti minta hadiah sama pilih. Mau ini Ya ini ini. Nyanyi, nyanyi, nyanyi, nyanyi tadi yuk ya, bareng-bareng yuk. Ya. Nyanyi apa bareng-bareng yuk? Ya. Uh, wali banyak banget tadi ya, nyanyi.